Selamat datang di channel Sehat Alami. Jika merasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. 10 Manfaat Buah Semangka Untuk Kesehatan Buah semangka adalah salah satu buah yang kaya akan nutrisi dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Berikut adalah 10 manfaat buah semangka untuk kesehatan. 1. Meningkatkan Hidrasi Kandungan air yang tinggi dalam buah semangka dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi dan mencegah dehidrasi. 2. Menjaga kesehatan jantung. Buah semangka mengandung asam amino bernama citrulin, yang dapat membantu meningkatkan aliran darah dan menjaga kesehatan jantung. 3. Menurunkan risiko kanker. Buah semangka mengandung likopen antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas dan mengurangi risiko kanker. 4. Menjaga kesehatan kulit. Kandungan vitamin C dan likopen dalam buah semangka dapat membantu mencegah kerusakan kulit akibat sinar matahari dan mengurangi tanda-tanda penuaan. 5. Meningkatkan kesehatan mata. Buah semangka mengandung vitamin A. Yang dapat membantu menjaga kesehatan mata dan mencegah penyakit mata. 6. Mengurangi peradangan. Kandungan asam amino citrulin dan antioksidan likopen dalam buah semangka dapat membantu mengurangi peradangan dan risiko penyakit kronis seperti artritis. 7. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C dalam buah semangka dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melawan infeksi. 8. Meningkatkan kesehatan pencernaan. Kandungan serat dalam buah semangka dapat membantu meningkatkan kesehatan pencernaan dan mengurangi risiko sembelit. 9. Menjaga kesehatan ginjal Kandungan air dalam buah semangka dapat membantu mempercepat proses pembuangan toksin dari tubuh dan menjaga kesehatan ginjal. 10. Menurunkan tekanan darah Kandungan kalium dalam buah semangka dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mencegah risiko penyakit jantung dan stroke. Itulah beberapa manfaat buah semangka untuk kesehatan. Namun, sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan disertai dengan gaya hidup sehat yang lainnya.